Review Way Coffee 01 2023 adalah SUV Pev Unicon dari China.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 Masih banyak yang berpikir bahwa mobil buatan negeri tirai bambu tidak aman, memiliki desain yang tidak sesuai, berangin, dan memiliki teknologi yang sudah ketinggalan zaman di dalamnya. Namun, prasangka itu semua tak berlaku karena kini China memiliki industri otomotif yang sangat maju dan berkembang. Bahkan, makin banyak merek China yang kini dipasarkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan banyak negara di Eropa. Bagi pasar Indonesia, salah satu nama yang kurang populer adalah Wei. Wei sudah ada di China sejak tahun 2017 dan merupakan bagian dari grup Great Wall motor yang telah membuat 11 juta mobil sejak didirikan pada tahun 1984. Merek lain dari grup ini adalah Ora yang juga akan hadir di Eropa dengan mobil listrik kompak yang disebut Funky cat Sedangkan Wei, di sisi lain, berkonsentrasi pada SUV dengan bibrida plug-in untuk saat ini. Dan sekarang kami berkesempatan untuk menguji Kofi 01, kendaraan pertama perusahaan ini. Wei Kofi 01, apakah itu? Apa yang terlihat seperti campuran Maserati Grecale? Toyota RAV4 dan DS7 adalah SUV segmen D yang benar-benar sesuatu yang harus dilihat. Perpaduan optik dengan dimensi panjang 4,87 meter, lebar 1,96 meter, dan tinggi 1,69 meter membuat desain mobil ini sesuai untuk pasar Eropa dan menghindari pelanggaran hak cipta. Kesan pertama yang positif berlanjut di bagian interior, pengerjaan yang berangin dan bahan yang murah. Bukan apa-apa, kulit, alkantara, permukaan berbusa dan plastik berwarna digunakan. Selain itu, terdapat jahitan dan pengaturan yang rumit dari bahan-bahan ini, yang, misalnya pada panel pintu, dapat dengan mudah bersaing dengan produk premium Jerman. Tentu saja, bahkan di sini pun orang dibawa kembali ke dasar fakta plastik keras di satu tempat atau tempat lainnya, tetapi kesan keseluruhannya luar biasa keren. Setelah merasa nyaman di kursi baris depan yang sangat nyaman dan menikmati interior yang sebagian besar berwarna ungu, kami senang menemukan banyak port USB dan USB-C, opsi pengisian daya ponsel cerdas nirkabel, dan setumpuk layar. Layar sentuh 14,6 inci terdapat di konsol tengah yang menawarkan banyak opsi penyesuaian, beberapa di antaranya cukup buram, namun demikian, perangkat lunak yang kompleks terlihat bagus dan bekerja dengan cepat. Pada bagian bawahnya terdapat pengatur suhu dengan layar 9 inci dan untuk pengoperasiannya membutuhkan waktu beradaptasi karena sulit untuk melihat tampilan yang agak datar. Tampilan head up 7,5 inci lebih mudah dilihat, secara opsional dapat dilengkapi dengan fungsi AR. Ada sesuatu yang berbeda tentang way coffee 01 juga terbukti dari fakta bahwa Anda duduk agak tinggi di depan dan kursi belakang datar. SUV ini dikembangkan sejak awal sebagai model bibrida plug-in dan direncanakan dengan baterai yang sangat besar yang memanjang di hampir seluruh bagian bawah bodi mobil. Seperti pada kendaraan listrik sepenuhnya, dapat menyimpan hampir 40 kilowatt jam listrik dan menawarkan jangkauan teoretis 146 km. Vittorio D'Arienzo, Direktur Perencanaan Produk, menjelaskan secara eksplisit bahwa Coffee 01 tidak dibangun sebagai PEV untuk mematuhi peraturan apapun, tetapi untuk memenuhi permintaan pelanggan yang teridentifikasi dalam kelompok target tertentu. Menurut Timo Jangke yang merupakan Direktur Merek dan Pemasaran Eropa Way, mereka adalah orang-orang yang terbuka terhadap merek-merek baru dan tertarik pada mobil yang aman dan dewasa. Selain itu, para pelanggan ini sangat tertarik untuk beralih ke mobil listrik, mereka ingin mencoba mobil listrik secara paruh waktu untuk melihat apakah mereka dapat mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat yang sama menikmati keamanan memiliki mesin pembakaran tambahan di dalamnya. Fakta bahwa sebenarnya tidak ada persaingan untuk Wei mendukungnya, mungkin kita bisa menggunakan Mercedes-Benz GLE yang ukurannya hampir sama sebagai objek perbandingan. Dengan baterai yang juga cukup besar dan memiliki kapasitas penyimpanan 27 kWh yang dapat digunakan, seharusnya bagus untuk sekitar 100 km listrik. Pada lembar data ini, Wei mengesahkan output sistem Kofi 01 sebesar 476 HP dan torsi sistem 847 Nm. Mobil ini bisa mencapai 100 km per jam dalam 5,0 detik, dan jika Anda ingin melakukan hal yang sama dalam model listrik murni, maka diperlukan 7,0 detik. SUV ini baik di jalur lurus maupun tikungan, mesin bensin dan dua motor listrik menghasilkan tenaga yang baik dengan gear box kopling ganda 9 percepatan. Karena Anda hampir tidak melihat adanya perpindahan gigi, perpindahan off atau perpindahan manuver dan suara angin dan suara mesin juga tetap ada dan tak mengganggu. Bunyinya menjadi sedikit terdengar saat kecepatan melewati 25 km per jam. Kenyamanan, sistem peringatan keberangkatan lajur masih sangat kasar, seharusnya membaik dengan perangkat lunak baru yang akan tersedia sebelum peluncuran. Peringatan perhatian bisa mengganggu dan mengingatkan Anda sejak dini bahwa sebaiknya Anda kembali mengarahkan pandangan ke jalan, meskipun Anda mungkin belum menemukan tombol yang sesuai untuk pemanasan roda kemudi. Kamera 360 derajat bagus dan memberikan banyak perspektif, namun demikian, Resolusinya cukup kasar dan Anda memerlukan lensa yang bersih dan cahaya yang bagus, agar visualisasinya menyenangkan dan benar-benar membantu. Namun, para asisten yang bertanggung jawab atas keselamatan umum dalam kendaraan tampaknya melakukan pekerjaan dengan baik, karena Wei Coffee 01 mencetak hasil impian dalam uji tabrak Euroncap. Tiket ke Eropa adalah Euroncap, kata Philip Kemler, Kepala Komunikasi Eropa Way. 5 bintang dan skor keseluruhan terbaik ketiga yang pernah ada. Hanya Tesla dan Lexus yang lebih baik. Harga, untuk apa yang ditawarkan Way Coffee 01, Anda tak perlu mengeluarkan banyak uang, harganya mulai dari 55.900 euro atau sekitar 928 juta rupiah. Kemudian Anda mendapatkan lini perlengkapan premium, kecuali fungsi AR pada head-up display, semua fitur yang disebutkan dalam teks sudah tersedia. Jika Anda menginginkan atap panoramik, kursi Alcantara berventilasi, kursi berpemanas di belakang, Asisten parkir dan pencahayaan ambien dengan warna berbeda, Anda harus memilih perlengkapan, Luxury, seharga 59.900 euro atau sekitar 995 juta rupiah.